Habis Baris, ayo berangkat mengaji, nanti terlambat loh Nih, uang jajannya 2000 2000 aja ya. Nih Habis, ini Paris. Wah. Pispolis mau poto-poto Nih uang jajannya, ayo cepat berangkat ngajinya nanti terlambat ini, hai, ini habis. hai, hai, hai, hai, dapat uang hai, hai, hai, hai, hai, hai, Paris, tolong bunda bikinin tanya teh. Apis Paris Uhuhuhu. Tolong bilangin Bunda, bikinin saya buat ayah Uhuhu. Eh ada ada, suruh adik aja yuk, yuk. Ya, Dek, tolong ambilin ayah makan, oke? Okay. Oke pan. Uh. Dah. Api akan ayah Oh iya, buat ayah ya? Buat ayah kok makan sih, tadi kan mintanya teh, malah dikasih nasi minta akan gitu, oh berarti yang dua ini nih nah nah nah, nah. hey hey, makan, makan nih, pesanan kalian nih, makan ha, bukan kah Paris, Lagian main gitar ya? Iya ya. Emang Paris bisa main gitar sambil nyanyi? Bisa dong. Mana coba? Nanya <Sing> <Sing> gitu nanya nyanyi, Jadi gimana cara nyanyi, nyanyi, nanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya Nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi Ini seneng. Kan anak-anak tadi. Pa! sembunyi. Oh, disuruh mandi kok malah ke sini perginya. Mandi-mandi mandi. A few moments later. Ma, cepat sisiran pakai bedak. Nah, gitu kan enak, udah mandi, nonton TV Iya, bunda Saya mau ini, adek Gak boleh deh itu mau dijual itu nggak boleh ya boleh lah buat adek ayah kalau adek mau harus beli mana duit adek mana duitnya lo loh loh. mana bisa kayak gitu harus pakai uang asli bra ini kan uang ayah, ya, adek ambil terus kenapa dikasih lagi sama ayah? lah